Lexus LX 600 2022 akhirnya meluncur SUV powerful dan senyaman sedan Setelah hanya beredar dalam bentuk gosip, Lexus LX 600 2022 akhirnya secara resmi diperkenalkan kepada publik global. Meluncur dalam bentuk generasi keempat Lexus LX. SUV ini menggunakan platform baru Tenggah F yang juga dipakai oleh Toyota Land Cruiser 300-2021. Menawarkan powertrain baru, Fitur off-road memukau dan interior laksana rumah mewah, pastinya mobil satu ini bakal jadi mobil kerja orang kaya tanah air. Di generasi ini juga, name plate dari LX570 berubah menjadi LX600. Lexus LX600 terbaru ditawarkan dalam empat pilihan trim, yakni Standard, Premium, Luxury, Ultra Luxury, dan F-Sport Masing-masing konfigurasi tentunya mempunyai kelebihan, menyesuaikan keinginan konsumen soal fitur mewah serta mengakomodir jumlah penumpang Jika mau privasi lebih, varian Ultra Luxury membatasi hanya empat penumpang Sebaliknya akomodasi 7-seater ada di tipe premium, luxury, dan f-sport. Apabila mengincar bagasi luas, silahkan pilih model LX tender Meski belum ada harga resmi yang tertera, tapi menurut bocoran Lexus tengah mempercepat alur produksi LX600, sehingga kemungkinan bisa sampai ke tangan konsumen di kuartal pertama 2022. Tampilan luarnya familiar, pakai grill besar jadi makin tegas. Lexus paling besar ini semakin mudah dikenali sebagai LX, karena desainnya yang mayoritas tetap dipertahankan dari generasi ketiga. Ada beberapa elemen baru di bagian depan, misalnya lampu utama yang makin tipis, lengkap dengan LED DRL bumerangnya. Masih dari bagian wajah, grill milik LX600 makin besar, memanjang dari atas ke bawah, tentu dengan model spindle khas Lexus kekinian. Di versi F-Sport, bagian grill tadi diubah jadi lebih sporty lewat penambahan piano black, Berbeda dari normalnya yang justru menyiratkan kesan tegas Karena masih satu basis dengan Land Cruiser 300, desain bagian samping LX 600 seakan bak pinang dibelah dua, hanya saja berkat kaca pilar D yang lebih landai, menjadikan desainnya sedikit lebih sporty dan tidak kaku. Lexus menghadirkan tiga model pelet yang bisa dipilih oleh konsumen, masing-masing berukuran 18 hingga 22 inci. Desain buritan mungkin jadi yang paling memikat dari LX600. Meninggalkan lampu kombinasi belakang model biasa, LX600 sekarang memiliki stop lamp dengan model memanjang dari kiri ke kanan, Memenuhi seluruh bodi kendaraan dan terlihat menyatu layaknya LED bar Lambang kebesaran Lexus L juga digantikan oleh skrip ejaan Lexus, kesannya jadi lebih mewah Tak lupa body kit model baru yang dihiasi krom dan sedikit body cladding Interior LX600 lebih mewah dan banyak layar. Lain halnya bagian luar yang masih erat desain bawaan LX sebelumnya, perubahan di bagian kabin justru signifikan, dan kelihatannya mampu menyaingi saingan berat dari Eropa, yakni Mercedes-Benz GLS Class. Dashboardnya juga tampil minimalis, ditambah dengan penggunaan material kelas wahid dan corak warna dual tone yang modern. Pertama soal layarnya, LX600 sekarang memiliki pengaturan layar sentuh ganda pertama bagi Lexus. Berdimensi masing-masing 12,3 inci dan 7 inci, kedua layar ini memiliki tugas masing-masing. Segala model kecanggihan digital memang ditonjolkan Lexus khusus di tipe 60, dan tidak berbagi dengan saudaranya Land Cruiser. Layar atas yang berukuran 12,3 inci bertugas menampilkan layar infotainment, termasuk juga navigasi dan konektivitas duo Apple CarPlay Android Auto. Sedangkan layar yang lebih kecil, mempunyai fungsi untuk menampilkan mode off-road lengkap dan juga pengaturan arah semburan AC. Belum lagi panel instrumen yang juga ikutan jadi digital, Menampilkan segala jenis kontrol dan informasi yang diperlukan pengemudi, ke dalam layar berukuran 8 inci. Jika mengambil opsi ultra luksuri maka tempat duduk tengah baris kedua akan berubah jadi sebuah konsol, Lengkap dengan fitur wireless charging, armrest, jepolder, dan satu tablet untuk mengatur power footrest. Nantinya kursi depan kanan akan maju dan memberikan ruang kaki yang lega bagi si bos yang duduk di belakang. Performa off-road meningkat, ada Lexus Safety System Plus 2.5. Meski adalah sebuah Lexus, tetap ada DNA Land Cruiser di LX600 terbaru. Buktinya lewat empat pengaturan ketinggian kendaraan AHC, yang bisa dipilih, mulai dari rendah hingga ketinggian off-road. Fitur-fitur sejenis crowd control, Downhill Assist Control, DAC, dan Multi Terrain Select MTS masih terus digunakan menemani mode 4WD, serta meringankan kerja pengemudi saat berada di jalan rusak. Di LX600 ada 6 pilihan mode berkendara off-road, yakni Deer, Sand, Mud, Deep Snow, Rock, dan Auto Mode. Di tiap mode, Echu akan menyesuaikan tekanan rem hidrolik dan pedal gas agar bekerja lebih lembut. Melibas banjir pun tidak jadi masalah karena klaim Lexus Water Wading LX 600 di 700 mm. Sistem keselamatan juga ditingkat. Lewat penggunaan Lexus Safety System Plus 2.5 yang menawarkan berbagai teknologi Drifting Assistance seperti Automatic Emergency Braking, Intelligent High Beams, Lexus Radar Cruise Control, Land Departure Alert, dan Roadside Assist. Jangan khawatir Indonesia juga akan kebagian. Lexus membenamkan mesin baru yang berkapasitas lebih kecil dari model sebelumnya. Sekarang ditenagai mesin bensin 3500 cm3 berkonfigurasi V6 35 afts FTS Twin Turbo. Mampu menghasilkan output keluaran 415 PS dan torsi maksimum sebesar 650 Nm. Mesin baru ini juga digunakan pada seri Land Cruiser 300. Melalui teknologi D4ST, Direct Injection 4 stroke Turbo, mesin ringkas ini mampu menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi ketimbang mesin V8 pada LX570. Torsi juga meningkat jauh, sehingga dalam keadaan stop and go, LX600 lebih sigap dan terasa tidak terasa under power. Menurut bocoran, versi hybridnya juga bakal meluncur tahun depan dengan nama LX600H menggunakan bantuan satu baterai dan dua motor listrik untuk menggerak mobil. Selain itu, Indonesia juga jadi salah satu negara tujuan LX 600 setelah bocoran JKB-nya memperlihatkan tiga model akan dimasukkan Lexus Indonesia, yakni tipe standar, F Sport, dan VIP yang kemungkinan besar adalah tipe ultra luxury di negara lain. Jangan lupa subscribe YouTube Car2 Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya.